hari eh. kan. hmm. sendiri apa sama iman sendiri jadi ada kemudian yang ke lewet mau kan ya? Ya usah rekod aja <laughs> dulu sini. aduh Mantau siapa? Hai, belum login hai, hai, hai, perlu hai, hai, soalnya pada juga, Ke jalan di dua menit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru hadir eh, hari ini, wangi misterius, Live di Karawang, di Paponcol. Jadi, ceritanya hari ini saya mau nguji adrenalin ke hutan pembuangan jin, ya. Sendirian nanti ada yang mantau juga di base camp ini base campnya tuh. Uh -oh. belum ada yang nonton masih sepi tadi ada sepi. satu satu tadi aku atau siapa nanti di sini kesana oh, ada nih mudah Oh ini, Hah? untuk ini ayam itu, yang mana, yang kecil? Ya, ya, nggak apa-apa kecil ya, yang kesio, <tuk> nah, buat si dekat. buat jalan di itu matiin dulu aja udah, ya, soalnya kan kita opening dulu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat yang baru hadir, ini udah masuk ke 4 menit, hampir ke 5 menit ya, dan hari ini wangi misterius live ke daerah Karawang, daerah Kupangso yang lokasinya ini itu eh, pembuangan ya nah untuk teman-teman semua yang baru hadir mohon pantau mohon dibantu share nya bantu like nya Meskipun belum ada yang nonton di awal mudah-mudahan nanti pas record replay nya kalian nonton eh, bantu juga ya supaya channel nya cepat cepet naik Buat warga Karawang tapi kalian tahu daerah sini ya di daerah alun-alun next time oh, sorry, dan lokasinya itu kalau digambarkan lokasinya itu kayak eh, apa namanya lapangan tapi di ujung lapangannya itu ada kayak hutan juga ada hutan kayak sekitar lebih dari 10 hektar lah. Ini tadi ngezoom terus ya. Atau ikut ke sana? ayo aja, ya, ini aja. Kita barang-barang dulu aja ya. Bertiga dulu gitu. Nah, bertiga dulu aja. Yang satu record gitu apa? Yang satu record boleh. Langsung eh, lang kamera langsung dua kamera aja. Kita langsung aja ya keburu malam dan kita record ke sana aja. Tiga aja langsung ke sana lah Record, Oke, record. Uh -uh. Kiluan, kiluan. Satu record ya Oke, kita ke sarangan, dulu nah, Lokasinya ada di ujung sana Gak jauh <tuh> Hari ini saya ditemenin Sama Doni sama Usup Ya, tim kita juga ini Doni yang pakai jaket biru, satu lagi ada usup sebelah sana. Eh, sekitar empat bulan yang lalu kita pernah kesini dan eh, mendapatkan fenomena penampakan kuntilanak yang kepalanya tuh dibopong. Jadi, maksudnya tuh dipegang, di pe, dipegang di tangan gitu. Nah ini lokasinya sekarang kemarin tuh agak-agak tinggi rumputnya ternyata sudah dipotong bisa dilihat kanan kiri eh di kiri sorry di kiri itu masih udah masuk hutan tuh. lokasinya ada di depan sana jauh juga jadi lapang bola tuh. buat yang baru hadir terima kasih mau nonton bantu pantau ya coba typingnya dulu Left chat ya boleh tuh typing dulu yang mantau asep mana asep ini kunil kala tv assalamualaikum waalaikumsalam kang kunil Kang demang Kang Di channel sebelah para suhu Para senior lagi left juga ya Jadi bukan eh, agak bentrok sama leftnya eh, Yang senior Eh, jalannya kemana ya ditutup sekarang Udah tinggi-tinggi jalannya Eh, lihat mana nih Oh sini Alhamdulillah, kalau sehat Kang Kuniyuk. Eh, Kang, ini kita lagi ada di Karawang nih di daerah. Eh, uh, tinggi-tinggi ya. di beberapa poncong Sorry, minta penerangan dulu. Intasnya apa di sini itu pembuangan Kang, terang murid nggak bisa jalan ke sana semakin tinggi-tinggi nggak bisa jalan ini tuh pembuangan kang Kunoil ke kiri aja sup yang waktu si Meng eh sini Meng kiri aja kiri aja kiri Centernya udah semuanya lekan? Ya? Coba matiin tuh, pakai flash aja. Coba sorry sorry sorry. Mitosnya ada ini, tiang ini eh, salah satu wadah kang. Bagaimana bagi makhluk yang katanya dia tuh jalannya merangkak, larinya cepat, dan bikin bahaya orang. Kalau misalkan dipukul, dia pasti hadir gitu. Dan mitosnya ini tadi udah pesan dari warga, tolong jangan dipukul e, gawang ini. Gitu. Ini tuh rumputnya tinggi-tinggi, biasanya kita kesana tuh. Eh uh, kalau pakai flash aja gimana? Pakai hmm? flash aja. Yang Semuanya. Eh pakai flash sampai. Pakai flash sampai ini jelek, Kak. Jadi pakai apa yang eh yang sensor kepala kecil. Pakai itu dulu aja lah. Ini mah buat entar pengerekord. Tenita, alhamdulillah tos hadir. ah? Huh? Gimana? Yang ini buat nyerekord bisa aja. Oh uh, iya. Ah semangat, mohon Tenita. Ke ini? Baca, kan? Maka, baca, baca. Kemana ini? Ini udah ketutupin semak-semak. 4 -semak. bulan nggak kesini nih. Yang di sana tuh yang ada pocong. Coba kesini nih. Kemarin kata mama, eh, tadi kata mama di sini, Eh, don. Apa? Kata mama di sini katanya. Iya. Mama bilang suruh kesini katanya ada pocong di sini. Di mas. Ada. ada di sini. Sering mengganggu. Cet, cet, cet auranya mulai berbeda dari tengah lapang ke pinggir pinggir sini itu udah lumayan be udah beda banget. Nah eh, sedikit ke eh, penjelasan. Di sana itu ada proyek. Sahabat Gasset, tim hadir, alhamdulillah. Eh, salam santun, salam satu senter ya. Jadi di ujung sana tuh ada apa namanya? pembangunan apa sih dan besinda ya gedung eh apa namanya ya. perumahan kan ya. perum ya pembangunan perum yang belum diterselesaikan dari sana tuh ada kobak kalau kobak bahasa Indonesia nya tuh kalau empang. empang enggak ada empang di situ. nah udah gak keurus Yang katanya tadi ngobrol juga sama warga sama mama katanya ada yang mengganggu di sana dan saya bawa tiga orang kena, e, bertiga tuh main karena ini supaya hati-hati juga jalan soalnya takutnya ada ular juga. Mereka terim -mereka terim -mereka. Kalau tim tim sendiri yang lain mungkin di gedung gitu kan, saya nggak di hutan, di kebun-kebun gini jadi buat antisipasi aja. main serem jalannya, maksudnya itu serem karena binatang buasnya belum Kang Kang konten random tak, aku lupa siapa namanya baru mulai ya, baru tiga belas menit terlalu jalan susah ya. Saya sambil lihat ke bawah juga. Jadi ini eh, kalau senternya ke sana ke sini, saya nyenterin ke bawah juga ya. Cari jalan. Entar nggak ada jalan. Gak ada jalan? nggak ada jalan. Jalan buntu. nggak nah, ada jalan kita ke tengah dulu aja. Coba eh, kita uji nyali aja kalau gitu. Gimana? saya duluan. kalau mana ya daus-daus uh, ini kita mau uji nyali aja soalnya jalan ke sana susah sepsi senter maaf uh, maksudnya daus typing dong kita mau uji nyali aja ini uh, jalan ke sana kesini susah Eh uh, tanya Asep dong di mana bagusnya. Ini di ujung corner sebelah kanan. Oke. Terus. <tuh> Burung pasti. Kita modifiyin dulu. Tim pantau, tim pantau. Taus, daun, taus. Oh di belakang tiang gol ya udah bentar eh, ngadep ke tiang ngadep ke tiang apa gimana kameranya ngadep ke tiang itu apa saya yang ngadep ke tiang posisinya pakai flash aja ya, ya tinggal aja capek atau capek sih apa kalau mau ke nah maksudnya saya mau eh, kalian tinggal aja gitu oke. nanti ganti ya Ayo. oke ngadep ke tiang jangan kejauhan ya apa? ya ditinggal aja sok doni sama usup keluar buat Tripodnya teh di iki ya, apa dimana aku lupa. Don't need, don't need. Tripod. Bukan, tripod. Tripod. Iki. Ya buat yang lain. Eh buat yang buat nonton. Oh ngilang. Jangan terlalu dekat tiang. Ini segini gak? segini cukup enggak coba uh, cek gambar gelap ini udah pakai senter. sorry cukup segini us cukup gak us <tuh> oke okay, cukup nah saya lagi ceritain tentang Tiang Gold ini Kenapa saya kesini nah, Kabarnya ini tuh Tiang yang gak boleh Dipukul atau dibunyiin Soalnya Salah satu wadah Untuk makhluk yang gak tau aku namanya apa uh, ciri Cirinya kemarin menurut cerita Dari uh, Ajat Dia tuh larinya cepat uh, kayang gitu ya Nah terlihat <tuh> deh. aku belum cukup mental buat ngebunyiin nah kemarin ajat e, bunyiin dan ternyata dia dikejar sampai sakit Aku uh, kemarin apa ya e, manggilnya aku lupa Aku belum ngelihat apa-apa di sini. Pasti kejejalan jalan sini ya. Kalau boleh dibilang ini eh, aku ngerasain mulai mulai ngerasa beda ini ya, beda suasana agak-agak. Tuh. Tuh ada suara di sana. Ada suara di ujung kanan Yang saya rasain sekarang, saya ngerasa kayak eh, di tengah-tengah kerumunan asing. Tangan mulai dingin, ngerasain kayak dingin berinding sih, enggak cuma kayak dingin gitu. Ini sengaja saya gelapin sebentar, agak serap sayanya. saya Saya pakai kacamata, kacamata saya rusak, jadi eh, ngelihat cahaya sedikit agak sakit. Coba... Segini cukup gue. Duh, duh, ini kelapu, ya, duduk nih kelap-kelap. Nah, segini cukup ya, cukup ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya li bayit, ya minajini, ya arwahi, hadir. Poin calon Rian Ini Rian Armonia kan ya oke, face aja di center. Gelap, tapi eh, uh, hai, ya? hai, hai, hai, Enggak. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Ali Bait Ya Mina Jinni Ya Arwahi hadir saya menunggu di sini ya eh uh, bisa dilihat ngeblur ya gelap kalau digini <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ali Bait, Ya minal jinni Ya Arwahi Hadir Ini cuma pakai flash aja Baik lagi ya Uh, saya ceritain dari awal. Saya mulu duduk aja. Saya nunggu uh, di sini. <tuh> Menurut cerita tentang gawang ini, salah satu wadah bagi uh, sosok yang menunggu di sini. Saya mulai nyimbul melati uh, Nggak tahu sebelah mana di sini. Ini wangi banget loh. Ya ini bau melati jelas eh, wangi. Bedanya sama melati yang saya buat di toko. <laughs> ini lebih pure melati. Tapi dia di mana ya? Coba aku matiin ya Ya ini belum melatih Saya mulai merinding Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Alibahit Ya Minajini Ya Arwahi. Hadir Apa itu? Ada yang bales sekitar 4 bulan mungkin 5 bulan lebih saya nggak kesini dan biasanya saya masuk ke dalam sana dan ternyata ini tuh ilalangnya tinggi tinggi banget jadi mohon maaf bagi teman-teman semua yang berharap saya masuk ke sana saya nggak bisa masuk ke sana karena rumputnya tinggi tinggi saya khawatirnya sama ular sebenarnya jujur cuman saya yang pakai sepatu yang lainnya nggak pakai sepatu nyeker pakai sendal jadi saya lebih mementingkan Keselamatan tim ya Soalnya kalau tanggung jawab repot Anak orang Mana belum kawin ya Itu yang ketawa-ketawa Kadang-kadang sampai sini loh Ini ngeblur ya Mulai, tadi ngelur, eh, sorry itu apa ini posisi saya duduk depan gawang nggak terlalu di titik penalti e, sengaja saya duduk di sini saya pengen nunggu ini apa Sorry Serius gara-gara apa -gara kacamata saya nggak jelas ini sebenarnya. Dia pengen nunggu si penunggu ini nih hadir di sini. Kemudian dia mau nampak di kamera. Uh, mitosnya ini kan nggak boleh dipukul, nggak boleh dipentung. Kalau misalkan yang nonton katanya cuman stay di sini aja kurang ramah maaf. Uh, saya sengaja jinialis di sini. Saya mau ngerasa sesak nafas. Mungkin dalamannya ke, kecilan apa? Iya. Yeah. Ini so, soalnya di, di saya nggak kacamata tuh heran. E, ampun. Saya panggil lagi ya. ada yang ketawa di sana. udah amat ah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya libait, ya minal Ya arwahi. Hadir. Keterangan nggak nih? Mulai ada sedikit pergerakan dari ops. Uh, Oke, tuh aku udah make flash nih. <tuh> Bagi yang sedikit peng, uh, apa namanya? sharing ya tentang off orb yang muncul tadi di kamera itu off adalah uh, sinergi energi yang Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alibait yaminal jini Ya, rawahi hadir yang ketawa sebelah sana sih. Padahal aku nungguinnya di sini. <tuh> Ini tuh, saya minum obat penurun berat badan, jadi efek sampingnya ke tenggorokan agak apa namanya, agak seret, <tuh> lumayan mengganggu juga sih kalau buat ngomong ngeblur. apa? Enggak saya haluk typing dong, coba. Saya harus gimana? Udah mulai, udah, udah hampir setengah jam. Saya nggak kesana, kesana, kesini ke sini nih. Coba dong yang mantau Gimana jangan aja Oke Ya Ke kiri sini berarti ya Ini tadi saya nunggu di sini, ternyata dia belum muncul juga dan udah dipanggil ya. Setelah lagi manggil tadi, sebenarnya saya ngedengaris suara di sini, nah sebelah kiri di corner sini. Biasanya saya masuk ke sebelah sini dan ternyata nggak bisa masuk karena rumputnya tuh udah tinggi-tinggi, mungkin sedada saya tuh. Nah. Gantinya saya uji nyali barusan ke sana, udah mau coba ke pojok sana juga nggak bisa jalan Karena rumput yang tinggi, udah saya uji nyali di sini Jalan-jalan sendiri di lapang bola, pinggir-pinggirnya aja mudah-mudahan ada yang nampak Agak riskan juga kalau misalkan saya masuk terlalu dalam, terlalu jauh Takutnya ada binatang buas, soalnya itu yang dikhawatirkan yang mantau siapa aja coba typing typing Ada siapa yang mantau Assalamualaikum Waalaikumsalam yaibait yaminal ya hadir satu orang aja ke sini dong saya mulai nggak bisa ngobrol nggak ada bahasan pembahasan siapa yang mau nonton temenin di sini saya mulai kehabisan pembahasan saya merasa merinding di sini nih nggak ada siapa tapi ini kamera tuh kenapa ngeblur-ngeblur ya di sini soalnya aduh tuh ngeblur-ngeblur tadi nggak kenapa-kenapa coba sorry lumayan ngomongnya banyak nyamuk juga. <tuh> udah saya mati lampunya, udah ada sniper. Apa? Sof. Sof, sih? Sof, sof, sof. Nah, mulai kehabisan kata-kata ini makanya sakit kesu. Gimana tadi katanya introduksinya suruh ngapain? Introduksi tadi suruh ke sini ke kiri. Aa, terus? Suruh di sini aja masuk sini, sini aja. aja. Hah? Masuk susah, susah masuk tuh. Tinggi banget rumputnya. Ya, tuh. Sini, ya. nah, biasanya terlihat sini tuh. Ini masuk sini susah tuh. udah suara sana tuh di kanan, di kanan, di kanan. Di kanan, di kanan. pojok Cornell pojok Cornell sini berarti sini kan uh, siapa tuh daus ini saya cuma pakai flash doang loh coba sup, matiin kamera eh, lampunya coba ini saya udah pakai flash aja dan di pojok kernel. eh kameranya kurang jelas kurang jauh mas tadi juga agak burung ya mm -hmm. Tuh, ini, uh. ini, gelap banget, nggak nggak bisa, sorry. ini uh, uh, Gini aja coba. Uh. Ini pakai lampu biasa. Sih. Ini pakai flash, flash biasa, maksudnya pakai senter uh, kepala yang kecil. Kita 20 puluh watt. Aduh. aduh. Medisco, <girly> medisco, bos, itu yang ngobrol di mana sih? Hah, itu di sana. Coba Bu bangke ya, cuma tim sup. Buang bos. Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Alibayt, Ya Minajini, Ya Arwahi Hadir Muntah hadir orang hadir ya Ini di diakalin aja ya Biar nggak terlalu banyak cahaya Saya tutupin sedikit Dari lampu tangan Tuh segini Mau masuk aja pak Eh, dari sana di jalan kan? kemana di jalan oh, ayo iya. ayo coba itu ada yang ketawa-ketawa itu bukan itu orang kurang apaan itu orang nggak Ini anak-anak kan? Iya. Kalau suaranya rada itu apa namanya agak eh, menggemak ya. Kayaknya kita kalau ngobrol ketawa-ketawa, kayaknya menggemak juga ya. Pas ya. Pas ngajalan nggak? Di sini, ya. Tadi di sini ya. Iya. Jujur ini pertama kali ya Pengalaman pertama kali Enggak eh, di Apa namanya dibimbing gitu eh, Buat masuk ke lokasi kan? Terus nah. Biasanya Kita bertiga dan bercanda-bercanda gitu kan nah, Sekarang kita berdua dan dibimbing sama temen yang bisa juga aduh nyamuk nyamuknya lumayan gede-gede kebon soalnya Ada jalan di Ada. coba Oh ya jalan sini ternyata jalan ke sini eh, cerita sedikit coba mundur lagi <guluh> mundur lagi dulu di situ hangat nggak? Hangat. Coba jalan ke sini. Dingin enggak? Dingin nggak Sup? Dingin kaki aja. Dingin kaki. Eh, uh, saya jalan tadi di lokasi yang tadi. Sebelum masuk ke ini perbatasan ini. Itu Tuh, tadi saya di situ tuh anget biasa aja gitu. Setelah masuk ke sini, ke ngerasa kayak dingin, tangan saya mulai uh, dingin dua-duanya. Ya, entah mungkin nggak pakai jaket ya, positive thinkingnya ya. ini mau ke depan, ke depan, ah. Oke ke depan. Nah, tadi yang lebih dingin lagi. Astagfirullahaladzim. Baterainya habis aja Baterai habis, sebentar. Oke, okay, manual aja. Sorry, tapi baterai tripodnya habis. lagi. Nah, ini uh, lorong yang Awal dulu itu, saya nemuin uh, Mr. K, Mrs. K, ya. Dia tuh lagi di pojokan. Saya kena lampu, saya bolak-balik kena eh, mata saya kena saya sakit. saya eh. kacamata. Saya nemuin si Tante K itu sedang mojok di sana. Panduannya dong, yang mantau, nah, TTK di ujung sana lagi megang kepalanya, dan kepalanya itu enggak di, enggak pada tempatnya, tapi dipegang di tangan. Nah, ini sup gimana sih pasalnya saya oh, lumayan berlatih, guys lumayan sosok pengap-pengap ada suara di sana Coba. itu apa sih Nah, kita mau ke sini aja, coba. Ini jalannya udah lumayan loh, lumayan, e, kemarin kan becek nih. Ini enggak. Ini aku sih? Daun kering. Nah, terkadang gini, e, di kamera sama di mata itu beda ya. Ada yang jalan di sisi, eh, sisi kiri saya, cuma saya nggak ngeliatin. Saya fokusnya ke depan. Saya masih belum nemuin apa-apa sini, dan susah jalannya. Tertutup lagi, oke baik lagi aja. Awalnya campur aduk, guys. Eh, aku mulai merinding. <laughs> Aduh, ya. Aku mulai merinding, sini udah dingin, keluar aja. Stay lagi di sana enggak apa-apa kan? Kalau banyak cahaya, saya mau stay lagi tempat yang tadi, eh, apa namanya, terlakang lagi. Soalnya masih belum nemuin apa-apa di sini ketengahnya susah ya ketengah susah banget mudah nanti next time uh, nanti. bisa ke dalam bisa ke dalam ini gak bisa ke tempat yang dulu uh, keluar ke pojok kebun ya <tuh> ini suara saya tuh ganggu banget serap eh Masa ya mau dipukul <laughs> Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya bait Ya minajini Ya arwahi Hadir Hadir, Hadir. jadi eh, gini ya untuk yang nonton kita bakal ngadain sesinya dua kali beberapa kali eh, streaming ya tujuannya untuk iya mencari gitu gimana solusinya nah, ini bentar lagi kita kembali dan baik lagi nanti eh, nge-live lagi di live yang kedua Kamu balik dulu, mau ke navigator biar gimana ini? <tuh> Kebetulan haus juga. Ini ada tiga orang yang hadir, tolong typing dong siapa. yang baru hadir, yang udah hadir terima kasih eh, kehadirannya nanti dilanjut lagi ya sebentar, eh, saya mau ke camp dulu <tuh> setelah ke camp kita balik lagi ke live